Hey guys, welcome back to MathWatch YouTube channel. Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbangan menambah koleksi dengan cerdas. Dan kali ini di hadapan MinWatch udah ada Dewan Milano, brand jam tangan asal Italia, berdesain minimalis dan siluet retro ala tahun 70-an. Nah, semua koleksinya dijamin bakal bikin baper. Tapi gue lagi terobses ini sama Dewan Milano Cronografo, D1CHBJ10, dan D1CHBJ08. Fix no debat ya, seri Cronografo ini suplemen instan penambah ganteng. Dilihat dari angle mana aja, jam tangan ini tetap cakep But it's more than just a pretty face Nah, kira-kira apa aja yang bikin koleksi ini worth it buat dilirik? Oke, okay, yang pertama, jam ini adalah jam chronograph tapi tetap minimalis Jam chronograph seringnya punya desain dial kompleks Karena punya dua hingga 3 subdial. dial Tapi Dewan Milano berhasil mempertahankan karakter minimalisnya Clean, mudah dibaca, dan sedap di mata Bentuk case-nya juga khas banget, mengingatkan kita sama Patek philippe Nautilus, sporty sekaligus mewah. Kedua, yang minwat juga suka dari Dewan Milano ini adalah karena brand ini konsisten pakai integrated strap. Begitu pula di seri Kronografo ini, load ke bracelet kelihatan seamless banget. Karena pakai integrated bracelet, strapnya nggak bisa diganti pakai strap universal. Lalu yang ketiga, ukurannya juga ideal untuk pergelangan cowok Asia. Bahkan jam ini juga cocok dipakai buat cewek, karena diameternya cuma 41,5 mm. Masih bisa dipakai cewek dengan pergelangan tangan yang cukup besar. Ini dia spesifikasi dari D1CHBJ10. Untuk movementnya menggunakan Mecha Quartz dari Seiko, kaliber VK64. Diameternya 41,5 mm. Thickness 11 mm. Case material stainless steel. Integrated stainless steel bracelet. Water resistance hingga 50 meter. Glass material, sapphire crystal with anti-reflective coating Terdapat date window di posisi pukul 6 Dan skala tehimeter di inner bezel Dan untuk spesifikasi D1CHBJ08 kurang lebih sama Cuma beda di warna dial Kalau di D1CHBJ10 datang dengan green dial dengan efek sunray Sementara di D1CHBJ08 ini menggunakan black dial tapi mate. Keduanya tetap ganteng, gak ada obat tapi Minwatch sih paling naksir sama yang green ya Tergantung selera pribadi sih, bapak suka yang mana Oh ya, selain dua tipe tadi, ada juga tipe D1CHBJ09 dengan blue dial Tapi kebetulan Minwatch lagi nggak bawa barangnya nih Nah, kira-kira kayak gini penampakan on hands-nya Gimana pak, Kelihatan mewah kan? Ukurannya sempurna, dimensi termasuk tipis, dominasi brushed finishing juga menambah daya tarik Wah, bapak bisa dikira pakai luxury watch gara-gara Dewan Milano ini. Jadi, gimana? Udah kena racun pak? Karena kalau pakai mechanical quartz movement dari Seiko, performa jam tangan ini udah nggak perlu diragukan lagi ya pak. Dari dalam ataupun luar sama-sama bisa diandalkan. Untuk harganya pun nggak menguras kantong ya. Best deal dong pak, kalau dilihat dari penampilan mewahnya. Mau nabung dulu? Boleh, tapi jangan kelamaan ya, nanti keburu sold out. Mau ganteng dulu bayar belakangan? Bisa banget, beli pakai kartu kredit atau kredivo. Buruan bungkus di jamtangan.com, atau langsung datang ke Mavwatch Store terdekat di kotamu. Sekian dulu dari Minwatch, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan kalau ada kejutan dari kita. Thank you for watching, and see you on the next video.